jangan lupa like share dan subscribe ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Lam Sadi di sini di Alpalam Jaya teman-teman uh, kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, IC regulator IC regulator ya setelah ini setelah menjelaskan saya akan Mempraktekkan Bagaimana cara penyambungannya IC regulator itu Sering juga disebut sebagai IC Yang bisa menurunkan Dan menyetabilkan Tegangan bentuknya seperti ini Bentuknya Nah ini Ya, bentuknya ya nanti akan diperjelas oleh saya di bagian eh, praktek seperti itu. sekilas IC ini mirip seperti transistor ya. IC ini sering digunakan oleh eh, praktisi elektronika untuk menurunkan dan menyetabilkan tegangan oke okay bentuknya seperti transistor nah, umumnya itu uh, 7824 7812 7809 7805 ya. atau teman-teman menemukan 7808 atau 7810 uh, bisa juga ada tapi umumnya yang paling banyak di pasaran adalah seperti ini ya uh, IC adalah IC yang sering disebut sebagai keluarga 78 Ya, dua angka di belakangnya ini adalah angka dimana uh, tegangan outputnya tertera. Misalnya 7824. Ya. Kaki nomor satu itu adalah plus. Kaki nomor dua adalah ground atau negatif. Kaki nomor tiga adalah out Namanya ini menurunkan dan menstabilkan. Artinya In, ini uh, masuknya kalau ini 24 usahakan di atas 24 ya. karena ini adalah 7,8,0,9 maka nanti yang akan praktekan ini masuknya di sini adalah misalnya 12 volt di sini ground di sini outnya adalah 9 volt begitu pula jika menginginkan tendangan 5 volt maka gunakan 78 05 seperti itu teman-temannya. Oke, okay. ini khusus IC ini hari ini ya. Biar tidak lama-lama, mari kita uh, ke meja kerja uh, untuk membuat rangkaiannya. Oke. Okay. Baik, teman-teman, uh, ini saya jelas lagi bentuk dari IC. E, 78x e, e. ini adalah yang L7809. Apabila teman-teman menginginkan e, outputnya 5 volt, maka gunakan yang 7805 ya. Oke. Okay. Gambar rangkaiannya seperti ini teman-teman. Ya. Nah ini gambar rangkaiannya. Secara umum jika teman-teman menggunakan trafo, ini trafo ya. Jika teman-teman menggunakan trafo, nah ini bisa dari adaptor. Nah, jika menggunakan trafo konfigurasinya seperti ini e, dioda, ini dioda, elko IC penurun tegangan ini regulator. Nah ini Elco juga. Maka keluarannya akan e, kalau ini 7809 di sini juga 7809 secara stabil ya mengenai di sini teman-teman bisa menggunakan uh, yang di apa yang di inputnya ini input ini menggunakan usahakan lebih besar daripada yang di outputnya nah, umumnya begitu ya uh, untuk kali ini saya akan menggunakan 7809 dan sumbernya adalah adaptor yang ini saya menggunakan adaptor ini teman-teman ya nah ini 12 volt DC ya seperti biasa dan ini sudah saya persiapkan nah ini nah ini teman teman ya oke oke nah ini 7809 oke okay. saya beginikan dulu oke okay. oke okay, teman teman ya yang ini plus ya untuk elco nya ini 2225 volt, kemudian yang ini adalah 1000 mikrofarad 25 volt. Caranya sangat sederhana sekali, teman-teman bisa menggunakan ini di rumah. Oke, okay. yang ini disatukan dulu. Kalau ada PCB enak cetak dengan PCB, tapi kalau tidak ada dibeginikan kan tidak apa-apa. dengan inputnya sebelah sini ya Oke saya solder dulu teman-teman biar kuat kalau tidak lengket teman-teman bisa menggunakan flux yang ada di video ini juga ya oke okay. oke okay. hmm, ini eh, karena ini ya kaki-kakinya sudah mulai agak karat mungkin ya kurang butuh nempel fluxnya saya kasihkan murid saya sehingga disini tidak ada fluxnya flux yang di video itu dibuat ya oke okay. yang ini nah begini ya kefiruasinya ini in out ground out juga nyentuh dengan plus ini plus ya nyentuh dengan plus oke okay. ini ya di sini. oke okay. disolder dulu teman-teman oke okay, cukup oke okay. oke okay, ini groundnya atau minnya nah jadinya seperti ini ya nah groundnya kita sambung saja di sini ya usahakan teman-teman menggunakan tang ya untuk memelintirnya ini tapi kalau ingin menggunakan PCB Silahkan cetak PCB-nya. Oke, okay. oke, okay, sudah. Dan perlu diperhatikan, ground ini nyambung dengan sebelah sini. Oke, okay. ground ini nyambung dengan sebelah sini. Oke, okay. oke, okay. nah, ground-nya ini saya sambung ya. Groundnya saya sambung dengan yang ini, nih ya. ah dengan yang tengah ini, ini groundnya ini. Oke, okay. oke, okay, kita solder dulu biar kuat. Oke, okay, cukup ya, saudaranya yang sebelah sini juga. udah ya kita cek lagi nah teman-temannya kelihatannya oke ini isinya in ground min ya ground ini sama dengan min kemudian out di sini out oke ini konfigurasinya seperti ini kita cek dulu ini ya sudah tidak digunakan, dicabut saja. Tidak nyetrum, tidak panas. Oke, okay. oke. Okay. Nah itu, oke. Okay. Ini kita arahkan ke karena ini 9 volt dan 12 belas volt maka kita ke 50 puluh. Oke, oke ya, lima Oke, okay. kita cek dulu yang ini cek dulu, kita ya. Kita cek dulu sebagai sumbernya di sana. Oke, okay, di sana ya. Oke, okay, sumbernya di sana. Oke, okay. ya yeah. Oke, okay, nyala. Oke, okay, nyala ya. Itu nyala. Oke, okay, sumbernya di sini. Oke, okay. sumbernya di sini. Kita cek dulu yang ini positif, yang ini negatif. Kita cek dulu. Oh, yang yang kuning yang positif ya. Ini positif, ini negatif. Oke. Okay. Nah, ini kita baca yang ini, yang tengah. Yang tengah ini kita baca seret Oke, okay. 12 volt ya. Ini 12 volt terbaca. Yang tengah karena ini 50 yang 50 yang tengah ini saya 12 volt oke okay. setelah itu kita sambung dengan yang ini kita cek yang ini yang ini yang plus ini yang negatif oke okay. yang plusnya masuk ke ini oke okay. ini saja oke okay. hot Groundnya masuk ke yang oren ini, yang min. Oke. Okay. Karena ini cuma uji coba, jadi hanya kita begini aja teman-temannya. Kalau teman-teman ya. ingin membuat yang lebih baik, buatlah uh, PCB-nya dan disolder dengan rapi. Oke. Okay. Groundnya di sini kita tempelkan. Kemudian potnya kita lihat. Di sini potnya ya. spotnya di sini. Oke, okay, ini kurang menempel kayaknya, teman-teman. Sebaiknya ditempelkan betul ya, teman-temannya. Kalau perlu disoder, dibuat PCB, ya nah, ini. nah itu. Kurang detail, kita pakai yang 10. Kalau yang 10 berarti yang atas ini, yang kita lihat yang atas. Nanti akan ada di sini. Nah, itu 9 volt. Nah, kelihatannya 9 volt ini. Yang ini 9 volt. Karena ini ketopnya sudah 10 ini ya. Ini 9 volt. Ya. Wah, ini 9 volt stabil teman-teman ya. Stabil 9 volt. Apabila teman-teman ingin membuat uh, tegangan yang 5 volt dari 12, maka gantilah IC-nya dengan IC. 7805 delapan oke okay, ya teman-teman. Ya, demikianlah tutorial uh, cara pembuatan regulator menggunakan IC tujuh delapan lima ataupun dua atau keluarga 78 delapan. seperti itu ya, seperti ini teman-temannya. kelihatan labelnya belum ah, itu itu tujuh ah, delapan itu tujuh delapan mikrofarad dua volt oke ini menurunkan tegangan bagaimana dengan arusnya arusnya sesuaikan dengan beban oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh